gimana sih, belajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya dengan Oke guys, jadi di video kali ini di sini saya membagikan priset-priset yang selama serem lagi ya. Oke kita langsung aja sih mas satu per satu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 Oke okay, lanjut ke presiden keempat. Oke okay, lanjut ke presiden yang kelima oke okay, lanjut ke persediaan yang ke ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke Oke okay, lanjut ke presiden yang ke delapan ya Oke, okay, lanjut ke persediaan yang ke-9. Oke, okay, lanjut ke persediaan yang ke-10. Oke okay, lanjut ke episode yang ke-11 Oke okay, lanjut ke episode yang ke-12 Oke okay, lanjut ke episode yang ke-13. Oke lanjut ke episode yang ke-14. Oke okay, lanjut ke episode yang ke belas ya. Oke okay, lanjut ke episode yang keenam belas. oke lanjut ke presiden ke-17 oke lanjut ke presiden ke-18 ya ke versi Oke, okay, lanjut ke versi terakhir atau ke 20 ya.